selalu bikin luka hati ini Cuma si yang selalu bikin hati ini menangis Siapa mau sangka musti jadi begini Mungkin karena beta orang sing punya Yang selalu bikin janji janji palsu, cuma si yang selalu bikin hati ini kecewa. Siapa mau tahan tidak harus begini, sama disimpan duri. Yang selalu bikin janji janji palsu, cuma si se... yang selalu bikin hati ini kecewa. Siapa mau tahan hidup harus begini, sama disimpan duri di dalam. it is in mountain and these somewhere